Dua... satu, dua, Selamat, kamu telah mendapatkan hadiah.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 doesn't <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Penyu adalah perenang hebat dan berenang dengan sangat cepat di dalam air. Geser ke bawah untuk memakan bintang laut, dan ya. kamu berenanglah ke teman-temanmu. Mereka bisa melindungimu. Ya. Hey! Yeah! Oh! Mm ha <laughs> ah.